Halo sahabat minstan instan Jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-33 Perjumpaan kita ya sahabat minstan instan Hari ini kita makan Mie instan Sakura Rasa kaldu ayam Gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita cobain ya sahabat minstan instan Hmm. Enak, sahabat main stand me Hando ayamnya berasa sahabat instan ini. Ini minyak enak sekali sahabat minsan. Hmm. Oke sahabat minstan, <kuh> minnya sudah selesai. Terima kasih sudah pantengin kita ya di sini. Jangan lupa subscribe ya sahabat minstan, biar kita bisa jumpa lagi. Oke sahabat minstan, sampai jumpa lagi ya. Dadah.